kaus sebagai postdoc. Pertama sebelum kita apply, ini ada beberapa checklist. Ini teman-teman bisa snapshot ini dulu atau mungkin bisa bisa lihat lagi di YouTube channel ya. Pertama kita harus cari tahu passion kita ya. kita maunya di akademi atau di research gitu. Kenapa kita mau daftar postdoc? nanti secara ditanya juga sama profesor. Terus ketika oke okay, saya punya passion di akademi nih. Kemudian saya mau daftar ke mana? Disiplinnya mana? Apakah kita mau fundamental science atau mau apakah mau application? Kita suka di environment, health engineering, komputer, machine learning, sekarang, sekarang lebih ramai itu data science. Nah, ketika saya oke, okay, saya ingin dikatakanlah ingin di machine learning lah, cari profesornya. Gimana cari profesornya? Lihat jurnal-jurnal uh, yang kamu suka. Misalnya saya suka tentang machine learning, tentang image analysis misalnya. Siapa sih? yang yang berkecimpung di bidang itu gitu, cari profesornya. Kalau udah ketemu profesor lihat profesor itu sed, sed, sed, sed, lagi lagi studi apa, research studinya. Cek biasanya profesor itu punya personal website atau punya research group. Uh, apa sih sedang pekerjaan di, di, sedang dia kerjakan gitu. Apakah ada sesuai dengan yang saya pingin kerjakan? Kalau sudah cocok, kirim email. Email-nya Emailnya profesional dan concise. Profesor itu waktunya sangat sibuk sekali, nggak bisa kita kasih kirim email yang sampai 2 tiga paragraf. Satu paragraf, concise, uh, to the point. Kamu maunya apa? Saya sukanya apa? Saya mau apply gitu. Nah kalau misalnya di reply, oke, okay, uh, minta waktu untuk diskusi atau interview. Nah, ketika sudah sudah interview, dapat baru daftar gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau, bisa juga dengan sisi lain, dengan sisi lain, cara lain, cari dulu online frekuensinya. Lihat ke kaos website, eh, ada, kalian bisa masuk ke kaos.edu.sa. Nanti masuk ke eh, apa namanya, karir ya. job gitu, nanti cari di bidang eh, postdoc gitu, ada di situ, di website, atau di linkin, buka linkin, ketik kaos ke pilih job nanti ada listnya di situ postdoc position apa aja dan dimana aja atau bisa juga cari di related community association atau job hunting website itu biasanya ada juga tapi saya lebih saranin ke website asli atau ke kelingin nah, kemudian jangan lupa untuk build connection gitu maksudnya cari tahu dari teman dari apa Ex atau atau exp postdoc itu eh, misalnya ada, ada punya teman postdoc dulu postdoc di mana di Jepang misalnya. Oh cari teman-teman di Jepang. Oh ada postdoc di Kaos tadi ya. Oh iya, coba tanya dulu di Kaos ada ada profesor yang cocok dengan bidang saya segala macam. Jadi itu. Atau tanya profesor kalian sendiri gitu. Yang terakhir adalah ini yang paling penting biasanya suka teledor ya. Jangan kontak profesor kalau kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi harus tahu dulu mereka dia ngerjain apa baru dikontak. Seperti itu, dan ini adalah sequence -nya. Pertama, find vacancy tadi bisa dari online atau mungkin eh, apa namanya dari paper, ya. Kemudian, kontak profesor harus pertama kali kontak profesor dulu. Nanti, kalau udah kontak, di reply minta waktu untuk interview. Kalau cocok, dan kata profesor, "Oke, okay, baru apply online application." Sudah di apply, nanti ada lagi yang namanya HR interview. Kalau oke, okay, sama HR interview ada background check. Nah, background check ini uh, memakan waktu beberapa minggu lah. Kalau semua sudah oke, okay, nanti baru dapat offer letter. Udah, offer letter selesai uh, akan ngurus visa sampai start, work, start working. Nah, berapa lama sih proses dari awal sampai akhir? Itu kurang lebih 3 sampai dua bulan. Kenapa 3 bulan? Karena tadi ini ya, mulai dari daftar sampai interview, segala macam paling cepat 3 bulan. Kenapa sampai 12 bulan? Ada yang bisa bermasalah di bagian visa, ada juga yang... Ah, saya mau lulus PhD tapi masih tahun depan gitu ada juga dan beberapa profesor mau untuk menunggu sampai kamu lulus gitu. misalnya oh saya setahun, tahun keempat PhD tahun kelima PhD kapan lulusnya 6 bulan lagi atau tahun depan lulus nah jalanin aja dulu daftar aja dulu nanti kalau ketika sudah diterima oh masih enam bulan lagi lulusnya nggak masalah biasanya profesor tuh bersedia untuk menunggu selama satu tahun dan ketika ketika ada waktu menunggu ini biasanya bisa juga dimanfaatkan profesor untuk menulis proposal riset, Misalnya, wah saya mau meng si A. Si A ini dia punya kemampuan di di, bag, di bagian coding misalnya. Nah, si profesor bisa bikin proposal research mau melakukan studi tentang uh, machine learning. Nah, calon postdoc-nya adalah si A ini. Bisa kayak gitu. Jadi uh, sangat fleksibel. Dan jangan ditunggu-tunggu lagi kalau udah memang sudah tinggal di tahun terakhir, segera daftar postdoc. jangan dulu lulus dulu baru daftar postdoc Nah, ini salah satu contoh ya online vacancy bisa teman-teman buka di kausedi.sa dan kemudian ada about, ada postdoc researcher position. Bisa ke sini nih ke apa ya? Ke about nanti cari research position dan ini banyak. Tadi saya cek hari ini kalau nggak salah ada 51 postdoc position kosong. 51 per hari ini. Jadi, coba cek cek apa ada cocok atau enggak, kalau cek langsung apply. Dan biasanya sebelum apply ini disarankan, disarankannya sebelum apply ini kontak profesornya dulu. Bilang oh, ke profesornya kalau saya melihat ada open ada open, ada open recruitment buat postdoc di bidang ini, ini ini, apakah saya bisa ini bisa daftar atau tidak? Atau minta waktu baru apply. Kalau apply dulu baru kontak profesor, bisa aja, cuman chance nya kalau saya bilang chance nya lebih kecil. Ini contoh kalau di LinkedIn ya. Bicotok kali atau kalian ketika aja kaos di search nanti masuk jobs nanti kelihatan ada yang ngejaukan contohnya postdoc sini ada fakulti bakar ada postdoc juga di bagian life cycle uh, of biologi konsel itu nah, ini tipikal question ketika interview ya misalnya sama profesor biasanya ditanya tanya tuh apa kamu research interestnya -interest apa kenapa penting untuk melakukan riset itu itu kamu sekarang lagi kerjain apa makanya saya bilang lebih enak kalau lagi masih PSD jadi dijelas oh saya lagi masih PSD lagi mengerjakan A gitu tapi kalau kamu udah lulus udah lulus PSD dan belum belum dapat pekerjaan kalau tanya kamu lagi ngapain saya lagi nunggu nunggu nunggu pekerjaan itu kan terkesan kurang apa ya kurang profesional kurang siap gitu jadi makanya kalau selama masih PSD itu lebih baik atau misalnya kamu lagi bekerja sekarang udah lulus S2 kemudian lagi bekerja itu juga bagus misalnya katanya sedang apa? Oh, saya sedang sekarang sedang bekerja di industri Oil and gas misalnya. Saya bekerja di industri pangan, di industri energi gitu. Nah, saya pingin PSD untuk katakanlah melanjutkan eh, kompetensi saya, pingin belajar lebih banyak dengan tentang apa yang sedang saya kerjakan sekarang itu bagus. Karena ditanya oh, apa sih the biggest goal kamu gitu? Oh karena ditanya the biggest achievement kamu apa? Apa sih tujuan utama hidupmu gitu? Ada. Terus kalau tanya, ada lagi pertanyaan tricky. Uh, are you willing to do, blablabla, Misalnya profesor-profesornya misalnya sedang mengerjakan sebuah studi tentang kata tentang marine, tentang shark, tentang uh, hue misalnya. Tapi kamu misalnya sini tentang kura-kura, gitu. kamu mau nggak mengerjakan tentang shark gitu, dibandingkan kura-kura, itu bisa pertanyaan tricky, ingin melihat apakah profesor itu ingin melihat apakah si calon postdoc ini dia orangnya fleksibel atau tidak, atau mungkin dia keras kepala gitu nah kemudian eh, pertanyaan lagi eh, bagaimana background kamu match dengan apa yang saya kerja sekarang jadi kadang-kadang ada ada yang orang ada yang bertanya dulu saya nggak cocok nih bidang saya nih dengan apa yang profesornya sedang kerjakan tapi ditanya apakah cocok atau tidak nah itu juga pertanyaan melihat apakah kita bisa membawa knowledge yang kita punya sekarang di apply di apa yang sedang dikerjakan oleh profesor bisa jadi beda tapi kan eh, basicnya sama misalnya kayak gitu Misalnya kita background-nya computer science uh, untuk communication gitu untuk uh, ya untuk communication tapi ada juga profesor komputer science tapi lebih ke uh, machine learning atau data science walaupun oh, kan kita punya ilmu coding gitu misal atau misal. Terus ditanya lagi pertanyaan tricky, kamu tahu nggak tentang ini, tentang itu, biasanya technical question dan teman-teman lah kira-kira technical question yang di bidang kalian seperti apa. Itu buat melihat kompetensi kita dan yang terakhir bisa ditanya kami about your previous publication, implications seperti apa. Jadi kamu udah publish belum? Publikasi kamu apa? Implikasi dari publikasi kamu apa gitu. Makanya penting juga sebelum daftar postdoc tuh, kita punya publikasi di jurnal yang bagus tentunya. Kalau nggak punya publikasi itu chance untuk diterimanya sangat kecil sekali, ya. Nah, kalau pertanyaan dengan HR biasanya ditanya education background kita, family status ya, misalnya kamu udah punya anak atau belum. Oh, udah menikah segala macam karena nanti akan menjadi pertimbangan ketika di hire itu nanti ditinggal, apa? Tinggal di mana? Rumahnya di mana? Nah, kayak gitulah. International travel juga ditanya, bisa kamu udah travel ke mana aja? Untuk melihat apakah se fleksibel itulah kita, apakah kita tuh orang yang suka diam di rumah gitu atau suka dengan adventurous lah. Gol selama dan setelah postdoc dan ditanya future plan, kamu mau kemana setelah lulus dari kaos? Apakah ke industri? Apakah akan ini? Bisa pertanyaannya kayak gitu. Oke, okay. okay. mungkin ini dua slide terakhir sub important notes. Ini penting juga bisa kalian screen capture. Tuk, penting ya. Yang pertama, kalau kita daftar postdoc dan sudah diterima kontraknya, biasanya kontrak pertama itu satu atau dua tahun, ya. Kemudian bisa diekstensi sampai dengan lima tahun maksimum. Setelah lima tahun kemana kita bisa berharap dipromosikan jadi riset saintis atau kita harus keluar dari kaos jadi asisten profesor di tempat lain atau mungkin cari postdoc di tempat lain lagi. Terus postdoc salarinya itu tuh biasanya kan dari pocket ID dari, dari profesor. Jadi profesor itu sudah punya uang sendiri, udah punya funding, funding sendiri dari kaos. Itu dipakai untuk membiayai postdoc. Tapi itu tidak berlaku untuk orang yang lulusan kaos Jadi, bisa kayak saya gitu, saya kan dari kaos lulus dari kaos ingin jadi postdoc di kaos itu nggak bisa dari pocket dari dari, dari profesor. Harus dari eksternal funding. Jadi eh, apa lebih susah ya. Jadi sebenarnya eh, potensial hire untuk eksternal applicant itu jauh lebih baik, lebih lebih mudah dibandingkan internal applicant, gak gitu. Tapi kalau misalnya memang profesor itu punya eksternal funding insyaallah bisa rekrut PS dari dalam gitu. Nah, kenapa saya kayak gitu karena Kaos itu punya visi, lulusan Kaos itu harus menyebar ke seluruh dunia gitu untuk memperkenalkan Kaos sebagai ambassador Kaos lah. Oh, saya tuh lulusan Kaos loh. Uh, kemudian uh, tadi very important to have a contact with professor, professor applying gitu ya. Gimana sih caranya biar ketemu profesor dari konferensi, kalian ke conference, ketemu profesor, ya eh, ada profesor dari KAUS, make contact gitu. Ya, kemudian ada, ada meeting sama profesornya. Kemudian open collaboration. Tadi ada teman-teman nanya gimana caranya biar musuh KAUS, saya ngerjain A gitu, Mariin ya udah bikin kolaborasi sama profesor di KAUS. Bisa juga visiting student. Nah, ini visiting student juga, pas lagi kita PhD, kita lagi PhD di katakanlah di Indonesia, ingin jadi visiting student di KAUS. Nanti kan kerja dia 3 sampai enam bulan. Dan melihat profesor, wah oh, ini anak bagus nih, saya mau hire lah sebagai postdoc. Nah itu penting juga. Uh, gimana caranya jadi visiting student bisa masuk ke bisa buka website KAU nanti cari visiting student kemudian apply. Tadi bilang having a similar background dengan profesor itu sangat penting, tapi punya motivasi untuk belajar hal yang baru dan mengikuti apa yang profesor itu kerjakan itu juga sangat penting juga. Jadi kita tidak boleh keras kepala lah saya gitu Nah, terus ini juga prepare a solid teaching statement, research statement, post job objective and future goal. Ini harus bagus. kalian harus men tailor mempersiapkan dokumen ini sangat matang sekali sebelum mendaftar ya. Karena kalau misalnya masih mengambang bisa